dan terhangat seputar Leslar tentunya Menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar Leslar Yang tentu persahabatnya dia membuat kita semakin bahagia Ke kabar pertama kita lihat Ada sebuah unggah spesial banget dari Ayah Kejorani Yang mengunggah sebuah postingan momen luar biasa Bersama idola kita Dede LSD, Kakak Bilar dan Besani Masya Allah banget ya Pop dance, Ibu Rosmaladewi ada juga AAB ini yang selalu Setia Pak yang Mudah-mudahan hubungan selalu harmonis Selalu tentunya Terjalin yang sangat Bahagia, Masya Allah Mudah-mudahan perjalanan Hari kedua ini di Turki Selalu diberikan kelancaran Dan selalu diberikan kemudahan ada banyak sekali komentar dan tanggapan Yang sangat luar biasa Dari para fans Leslar Salah satunya dari akun Instagram Leslar Kendari 01 Masya Allah selalu bahagia Dan sehat-sehat ayah Dan semua keluarga Amin dan berikutnya juga Komentar lain diberikan dari akun ofisial Adi Collection Mantap bah Katanya luar biasa banget ya Memang idola kita ini Apalagi hubungan antara ayah Kejora dan Das ini selalu akur Pak ya Membuat kita semakin bangga Bahagia dan selanjutnya Kita lihat juga unggahan spesial dari Bang Deri. Masya Allah banget ya Mengunggah sebuah postingan bareng Ayah Kejora Dan AAB nih ya cute banget tuh Gaya dari mereka berfoto Kita bertiga sahabatnya Elsa Frozen kata Bang Derry Saputra Siregar ya ini cute banget Masya Allah Luar biasa Tentu selalu membuat kita bahagia banget ya Alhamdulillah Tentu mereka bisa liburan bareng keluarga besar dan tim dari Leslar Entertainment Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan yang luar biasa nih Momen dari diri alas yang Yang selalu saja membuat kita semakin bahagia persahabat ya Perhatikan dari... Kakak Bilar dan Leslie Kejora ingin keluar tuh sambil pegang tangannya digenggam Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk Lesti dan Rizky Bilar Postingan ini diunggah kembali oleh akun sahabat.ingan.eskeleslar Banyak tanggapan dan banyak dimanjari komentar Yakni dari akun Instagram Twinger85 mengatakan idola gua juga babe ntar kita rebutan nih mumpung tenaga penuh abis makan siang katanya tuh Masya Allah banget nih <laughs> Rebutan idola Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan selalu banyak orang yang mencintai banyak selalu orang yang menyayangi kepada Lesti dan Rizky pilar Ini kece banget persahabat ya apalagi mereka tentunya kapelan sepatu aja tuh perhatikan Warna sama, merek sama Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan selalu romantis Untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya para sahabat Ada sebuah kabar membanggakan Kita lihat di akun Dragot travel Ini followersnya sudah mencapai 49 ribu Wow, luar biasa bangga persahabat. sahabat ya, Berkat ketumpakan dari fans sejati Leslar Lovers Mampu tentunya persahabat ya Raja Travel Akun Instagramnya sudah diangka 49 ribu followers Luar biasa Mudah-mudahan tetap kompak dan solid Selalu mendukung idola kita Berikutnya kita lihat juga di sebuah unggahan Yang luar biasa banget persahabat Yang perhatikan di postingan foto ini Leslar kita Dari sekedar editan persahabat Ya, halo dulu Masya Allah Dan sekarang Ternyata menjadi kenyataan persahabat Ya, Korea Steel Luar biasa Mudah-mudahan tentunya itulah kita ini selalu diberikan kesehatan persahabat ya Tentu kita sebagai fans sejati harus terkompak dan selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Unggahan ini diposting oleh akun SNELFOOTY BILAR Kalimat caption pun dituliskan Leslarku dari sekedar editan menjadi kenyataan Korean style-nya dapat banget suka Kok jadi kangen akunnya Lestlark <laughs> Masya Allah banget persahabat ya Memang luar biasa dari halu ini menjadi nyata banget, persahabat ya the best, the power of Leslar. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mensupport Dedek Lesti dan kakak Rizky Pilar. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabat. Yang mana sebuah unggah postingan vitamin bahagia ini, walaupun vitaminnya kemarin saat OTW ke Turki, dia ya, tuh muka bantal dari kakak Bilar terlihat jelas banget ya, <gat> masya Allah. Tapi kita tetap bahagia melihat itulah kita semakin bahagia dan semakin romantis, tetap harmonis. Masya Allah, mudah-mudahan tentunya kita tetenthi selalu mendoakan untuk Dedek dan Kakak Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan spesial terbaru di Kakak Bilar nih yang diunggah di IGES pribadinya ya Masya Allah Lagi-lagi idola kita selalu the best banget membuat kita semakin ketawa bahagia bangga Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan foto di DLST sambil memegang makanan yang ada tulisan Eti Dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kakak Bilar, si Eti megang Eti katanya tuh cute banget ya Kakak Bilar <laughs> diunggah kembali oleh ke ke Agus Putih Bilar best sih mereka ini pasangan yang sefrekuensi jadi nggak makan bosen jadinya tuh ini caption oleh Sendal Putih Bilar memang luar biasa ada-ada aja kelakuan dari seorang Rizky Bilar selalu membuat kita happy, bahagia mudah-mudahan saja persahabat ya kita doakan selain terbaik nih untuk Lesti dan Rizky Bilar dan untuk kekembaran ya di sini ada info dari akun Leslar Lovers Hong Kong Real yang menginfokan bahwa besok hari Minggu bakal ada acara meet and greet 15 bulan Leslar dan memperingati Maulid Nabi persahabat ya. Itu susunan acaranya yang pertama berdoa bersama atau yasinan, yang kedua tasyakuran hadirnya Leslar Junior. Yuk kita tentunya mendoakan juga untuk Lesti dan Bilar mudah-mudahan selalu bahagia amin ya rabbal alamin kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya tetap stay tune dan kontengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini adalah informasi di hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh